Baiklah para sahabat, untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang memberikan informasi menarik dan terbaru Serta vitamin bahagia yang tentunya Akan disuguhkan langsung oleh idola kesayangan kita Disimak ke kabar pertama para sahabat Ada sebuah kabar spesial dari L2W.id Yang mengunggah sebuah kalimat atau kata yang sangat luar biasa Tentu ini adalah kata bijak dari L2W Lihat kebaikan dalam diri Anda dan orang lain LeslaLoveWars.com Wow, Masya Allah banget ya Kata bijaknya sungguh luar biasa Mudah-mudahan L2W menjadi fanbase yang sangat kompak Dan selalu membanggakan Mudah-mudahan juga kita semua Yang bagian dari Lesla lovers Selalu sehat, selalu diberikan kesuksesan Amin, Ya robbal alamin dan berikutnya, kita lihat juga persahabat dari sebuah ungan spesial dari laman akun Instagram Leslar Unscore Entertainment ia mengunggah sebuah postingan foto kakak Bilar Kita lihat juga di sebuah kalimat Kalau kalian jadi Rizky Bilar dalam sehari, apa yang akan kalian lakukan? Wow, ada sebuah pertanyaan nih Untuk warga Konoha, kalau kalian jadi Rizky Bilar dalam sehari apa yang akan kalian lakukan? Coba kita cek juga persahabat di kalimat kansen yang dituliskan Guys, kalau dikasih kesempatan nih untuk jadi kakak sehari aja Kalian mau ngapain aja sih? Tuh persahabat ya, coba kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali tanggapan, banyak respon yang diberikan Ya, ini dari akun MWS yang mengatakan Mau berdoa Soalnya doa Rizki Bila selalu dikabulkan Allah Masya Allah Masya Allah banget ya Amin Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun Instagram Ana score L307 mengatakan Bisa peluk cium baby L Dan bundanya Gemes <tumles> banget ya ada juga komentar lain dari akuntif LZKKK mengatakan bahwa bunda dan abang liburan bertiga aja Katanya tuh, itulah beberapa tanggapan Dari para sahabat Leslar, yang bila mana kalau menjadi rezeki Bilar dalam sehari itu, Masya Allah banget ya, mudah-mudahan Tentu keinginan kita dikabulkan untuk keinginan yang baik para ya. Support dan doakan dan selalu kompak dan solid untuk mendukungnya yang terbaik. Buat idola kita, Lesti dan Bilar. Untuk berikutnya, merasa dapat kita lihat juga vitamin bahagia kita dapatkan siang hari ini di channel YouTube-nya Lestal Entertainment. Tentu, ini vitamin yang sangat luar biasa, Masya Allah, Bunda Lesti kejora langsung kecup ya. Ini sih kebahagiaan yang tak terduga yang kita dapatkan di vlog Lestal Entertainment. Mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu romantis, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Momen ini pun diunggah kembali bersahabat oleh akun Sabado Tengan Kita lihat juga di kalimat kansen yang dituliskan. Udah kejawab kan soal celana? Yuk, cus, nonton lagi ya biar viewersnya kenceng tuh ya Yuk, sama-sama kita kompak, udah mudahan dukungan semakin banyak. Untuk Leslie dan Bilar, jangan lupa juga untuk memvoting mereka di acara KISO 2022. Ini kebahagiaan kita yang belum mampir, silahkan tune ke channel Youtube Leslar Entertainment Gaskel. Mudah-mudahan viewersnya bisa banyak, amin. Untuk berikutnya kita mampir ke kabar yang diunggah oleh Tablet No Official. Kita lihat di sini bersahabatnya dua jam yang lalu, ini menggambarkan soal Leslie dan Bilar. Perhatikan juga di sebuah kalimat caption yang ditulis Kelm Dalam setiap pernikahan tentu kehadiran orang ketiga sangat dihindari Sebab selain bisa menjadi masalah baru Rumah tangga pun terancam rusak Misalnya saja seperti kisah yang diangkat dalam seri selayangan putus Melihat hal itu, Lesti Kejora ternyata punya rahasia sendiri Agar rumah tangganya dengan bilar aman Penasaran apa rahasia Lesti? Yuk kita lihat lagi persahabat ya Yang pertama Tak mau seperti layangan putus, seleksi Kejora bongkar rahasianya hindari orang ketiga dalam rumah tangga dengan bilar. Kita lihat juga di cek di slide kedua. Hingga kini layangan putus masih menjadi tontonan yang selalu diperbincangkan. Series tersebut berasal dari kisah nyata rusaknya rumah tangga pasangan akibat ulah orang ketiga. Tak cuma masyarakat, banyak artis tanah air yang membicarakannya termasuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Meski rumah tangganya masih muda, ternyata Lesti punya cara rahasia agar terhindar dari orang ketiga. Loh, coba kita simak. Lesti menyebutkan ia selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk suaminya, Rizky Bilar? Lesti pun mengungkapkan komunikasi jadi kunci hubungan suami istri yang harus dijaga. Allah banget ya Bunda Lesti. Ini mengungkapkan komunikasi itu menjadi kunci ya hubungan suami istri yang harus dijaga. Tuh, harus disimak. Dan kita lihat juga setiap orang ujiannya itu pasti masing-masing berbeda, tingkatannya juga berbeda kalau menurut dedeksi, itu kan tergantung kitanya, urusan sama yang di atas. Itulah kalimat yang disampaikan oleh Bunda Lesti ya, Masya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga Leslar selalu langgeng, bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan kita lihat juga persahabat keunggahan berikutnya Kita mampir ke unggahan Kak Marcin kemarin Ini mengunggah sebuah postingan foto cute Baby Guzel dan Baby L yang sedang pemotretan Dan disitu juga persahabat ya banyak sekali komentar Ada komentar dari Bunda Lesti yang mengatakan anak-anakku sambil diberikan topi hitam ada juga Gercep Papa Bilar yang ikut berkomentar dengan kalimat Cie Abang sama ceweknya, aduh gercep banget ya Papa Bilar, ternyata ikut berkomentar dengan menyebutkan kalimat Cie Abang dengan ceweknya, aduh kayaknya persahabat ya bener-bener, Baby Gozel sudah dijodohkan dengan BBL. mudah-mudahan sehat, dan tentunya sampai dewasa nanti pun mereka tetap bersama Amin Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Buang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh